Suara mendesing, boundless yuan power melanda daerah itu seperti badai liar. Embusan menyapu tanah yang berserakan batu. Menyebabkan pasir dan kerikil memenuhi udara. Membuat orang merasa seolah-olah ada badai. Banyak tatapan beralih ke arah suara mendesing dalam sekejap pemahaman. Pandangan ini dipenuhi dengan kejutan dan harapan. Di tengah puing-puing, mata ketiga lelaki. Yang mengenakan jubah yang memiliki cetakan tengkorak pada mereka mulai berkedip-kedip. Kemudian, mereka berdiri tanpa ekspresi. Dan karena aura kuat mereka, kekuatan Yuan di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda undulasi. He betapa beraninya dirimu. Tidak ada banyak orang di Battlefield kuno yang berani bergegas ke perangkap yang didirikan oleh Kekaisaran Iblis Langit. Tawa luar biasa datang dari belakang tiga pria berjubah hitam. Segera setelah itu, dua figur lagi muncul. Salah satu dari mereka mengenakan jubah berwarna merah darah dan tubuhnya berbau darah. Orang lain mengenakan jubah putih pucat. Yang tampak sangat mengerikan. Mengeluarkan perasaan seram. Sui Ying, Hua Gu, biarkan Sky Devil Empire ku berurusan dengan lindung dan pestanya. Aku akan meninggalkan Liu Bai dan rekan-rekannya ke Kekaisaran Segel Darah Kamu dan Kekaisaran bon Jade. Aku harap kamu berdua tidak akan menjadi tidak berguna seperti kekaisaran jaring hebat. Salah satu pria berjubah hitam berjubah tengkorak berkata dengan acuh tak acuh. Dia memiliki sepasang mata berongga dan hidung bengkok yang berbeda, memancarkan aura yang agak mengancam. Dia adalah saudara kedua dari iblis Song. Songke. Hehe. He. Jangan khawatir, Brother Songke. Liu Bai dan rekan-rekannya tidak akan melarikan diri. Pria berjubah merah darah dan pria berjubah putih pucat buru-buru menjawab kata-kata acu Acuh Songke. Mereka jelas tahu betapa kejamnya metode pembunuhan ketiga pria sebelum mereka. Kemampuan para iblis Song sudah cukup untuk membuat kedua pria itu takut pada mereka. Haha, Lindong Lin dan rekan-rekannya harus cukup mampu untuk mengalahkan kekaisaran jaring besar. Sangat mengejutkan aku. Mereka mendekati kami tanpa ragu-ragu meskipun mereka tahu tentang perangkap yang telah aku buat. Pria yang berdiri paling depan dari tiga pria berjubah hitam itu menyeringai. Dia adalah yang paling lembut dari ketiga pria itu. Namun, mereka yang akrab dengan iblis Song tahu bahwa dia adalah Song Zen, yang paling menakutkan dari ketiga pria itu. Bukan hanya kekuatannya menakutkan, tetapi metode pembunuhannya juga sangat mengerikan. Dilaporkan. Tidak ada dari mereka yang memiliki segel nirvana mereka yang direbutnya selamat. Karena itu, siapapun yang menemukan iblis ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan dan menyerahkan segel nirvana miliknya secara otomatis dengan harapan selamat. Ini adalah tempat pemakaman yang bagus. songba yang berada di peringkat ketiga di antara ketiga pria itu, mengerutkan mulutnya dan mencibir. Gigi putih pucatnya mengandung aura yang akan membuat jantung seseorang berdebar. Di belakang ketiga pria itu, Duo Sui Ying tertawa-tawa dan kemudian mengangkat kepala untuk melihat ke arah suara angin mencambuk. Desir-desir, suara angin mencambuk menjadi semakin intens. Setelah beberapa saat, semua tatapan bertemu di sebidang tanah yang penuh dengan puing-puing. Sesosok muncul dari hutan dan mendarat perlahan di luar tanah puing. Di atas batu besar. Lanying dan King Feng mengangkat kepala mereka dan menatap sosok yang baru saja muncul. Sosok ini agak akrab. Itu Lindong. Swoosh Swoosh. Saat Lindong dan rekan-rekannya mendarat di luar tanah puing-puing, banyak suara angin mencambuk di belakang mereka. Banyak tokoh datang dari segala arah dan mendarat di luar puing-puing tanah. Menyebabkan perbatasan tanah menjadi padat. Ketiga orang itu adalah Iblis Song dari Kekaisaran Iblis Langit. Yang di belakang mereka adalah para pemimpin Kekaisaran Segel Darah dan Kekaisaran Bonjade. Keduanya memiliki tingkat yang sama dengan Xiao San di Great Net Empire. Petik 2. Liu Bai berkomentar dengan suara lembut saat dia berdiri di samping Lindong dan menatap tiga sosok dengan mengenakan jubah hitam bercetak tengkorak. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap tiga sosok yang tubuhnya melonjak dengan kekuasaan Yuan. Ekspresi serius melintas di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari ketiga pria itu. Di perbatasan negeri itu, ada banyak praktisi dari tiga kerajaan besar yang menyaksikan pemandangan ini secara tamak. Namun, sebagian besar wajah mereka mengandung tatapan mengejek. Jelas, mereka menganggap lindung dan rekan-rekannya sebagai sekelompok ikan yang terperangkap. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar puing-puing tanah setelah lindung dan rekan-rekannya tiba. Namun, tidak banyak kekacauan atau kekacauan. Di bawah aura kuat yang dipancarkan oleh tubuh iblis Song, para peserta ini yang biasanya menunjukkan tanda-tanda kegilaan karena suasana hutan seratus kerajaan tampaknya telah bangkit. Mereka tahu bahwa medan perang ini bukan milik mereka. Tatapan lindung mendarat pada tiga sosok hitam yang berdiri tegak di atas batu besar yang jauh. Tatapan trio Song Zen mendarat pada lindung dan rekan-rekannya juga. Senyum aneh perlahan naik ke wajah mereka. Tepuk tangan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari para penonton. Song Zhen bertepuk tangan ringan dan tersenyum. Kamu pasti Lindong. Bagaimanapun. Keberanianmu membuatku terkesan. Jika bukan karena warisan kami. Aku mungkin berteman dengan kamu. Petik 2. Aku khawatir aku tidak layak untuk itu. Lindung tersenyum polos. Rupanya. Dia merasakan nada mengejek dalam kata-kata Song Zen. Itu benar. Mereka yang akan mati memang tidak layak. Lindong, Jangan menganggap bahwa kamu memenuhi syarat untuk bertindak flamboyan di depan Sky Devil Empire aku hanya karena kamu memiliki beberapa ketenaran. Terus terang. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat sama sekali. Jawab Song Ke acuh ta acuh. Hehe, Nadamu jauh lebih sombong daripada nadaku. Little Marten menyeringai ketika sebuah senyuman muncul di wajahnya yang tampan. Mata Songke membeku. Tiba-tiba, dia menembakkan tatapan dingin ke arah Little Marten dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah luar. Segera, angin kencang berputar dari jarinya seperti kilat dan melonjak menuju Little Marten dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, Little Marten tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar setelah melihat serangan Songke yang masuk. Sebelum badai spiral yang kuat mencapai dalam 10 kaki Little Marten, itu secara otomatis menghilang. Adegan ini membuat banyak orang merinding. Memalukan memainkan trik seperti itu di depan kakek Marten. Jika kamu benar-benar ingin mengadili kematian, turunlah sekarang. Kakek Marten belum pernah mendengar omong kosong langit iblis kekaisaran kamu. Marten kecil mencibir ketika dia menatap Songke dengan rasa dingin melonjak melalui matanya. Kamu ingin mati. Songke menjadi marah tiba-tiba. Kekuatan Yuan tanpa batas dan niat membunuh menembus udara tiba-tiba. Membuat penonton di sekitarnya gemetar ketakutan. Kedua belah pihak bersikap keras terhadap satu sama lain. Dalam percakapan mereka, tidak ada tanda-tanda saling memberi jalan. Jelas. Kedua belah pihak bersiap untuk bertarung satu sama lain. Hehe, he. Kamu adalah orang pertama yang berani memarahi Sky Devil Empire ku sedemikian rupa. Song Zen terkekeh. Namun, semua orang bisa merasakan kemarahan yang tersembunyi di balik tawanya. Setiap kali kita menghadapi kerajaan super dengan kompleks superioritas, mereka selalu harus memuntahkan banyak omong kosong terlebih dahulu. Lindung tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Setelah itu, di bawah banyak tatapan penuh perhatian, dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke Song Zen. Lalu, dia berbicara dengan nada tenang. Mari kita mulai bertarung. Jika tidak, serahkan segel nirvana kamu dan tersesat. Petik dua. Wow, daerah menjadi gempar. Bahkan Lanying dan King Feng, yang berdiri di atas batu besar itu, terpana dengan pemandangan ini. Setelah beberapa saat, King Feng berbalik ke Lanying dan mengacungkan jempol dan berkata, anak ini benar-benar sesuatu. Dia berani mengatakan hal seperti itu kepada Song Zhen. Aku tidak tahu apakah dia berusaha menjadi berani atau apa. Petik 2. Bagaimana bisa orang seperti dia, yang berasal dari kerajaan berpangkat rendah, bisa datang ke sini hanya dengan menjadi kepala panas dan mengenakan front yang berani? Lan Ying tersenyum lembut. Aku harap kamu benar. Kalau tidak, ini akan membosankan. King Feng mengangkat bahu dan menjawab. Haha. Menarik. Song Zhen tersenyum dan menatap Lin Dong. Jejak-jejak kekejaman muncul jauh di dalam matanya. Kekerasan Yuan Power melonjak melalui tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Semua orang bisa mengatakan bahwa pemimpin kekaisaran Iblis Langit sangat marah. Sudah cukup lama sejak aku memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Tak satu pun dari kamu akan melarikan diri dari sini hari ini. Wajah Song Zhen terus tersenyum. Namun... Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat para praktisi di sekitarnya gemetar ketakutan. Beberapa orang bahkan mundur dari daerah itu tanpa bersuara. Saudara Liu Bai, aku akan meninggalkan Kekaisaran Sel darah dan Kekaisaran Bon untuk kamu, dan rekan-rekan kamu. Lindong menoleh dan menatap Liu Bai, dan menginstruksikan dengan lembut dua saudara lelakiku, dan aku akan menangani iblis-iblis. Liu Bai menatap kosong ke arah Lindong. Dari suara yang terakhir, Liu Bai tidak bisa merasakan rasa takut. Sebaliknya, suaranya dipenuhi dengan amarah pertempuran yang tidak bisa disembunyikan. Tidak peduli siapa yang mereka hadapi, orang ini selalu tampak tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Kakak Lindong, jangan khawatir, tidak peduli seberapa sengit pertarungannya, kami tidak akan membiarkan mereka mengganggu pertarunganmu. Liu Bai meyakinkan dengan suara rendah setelah menarik nafas panjang. Lindung tersenyum dan mengangguk. Trio Lindung kemudian saling menatap mata dan mengangguk sedikit di bawah pengawasan para pengamat. "Mereka maju selangkah, bang-bang!" Saat mereka bertiga melangkah maju, puing-puing di tanah meledak. Kekuatan yang mencengangkan keluar dari tubuh mereka. Song Zen menjilat bibirnya dengan lidah merahnya; matanya dipenuhi dengan niat pembunuh yang intens. Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju juga. Di belakangnya, Songke dan Song Ba mengikuti. Segera, banyak retakan besar membentang di sepanjang batu besar yang ada di bawah kaki mereka. Membunuh, suara rendah dan dingin keluar dari mulut Lindung dan Song Zen hampir bersamaan. Pada saat ini, enam sosok seperti hantu melonjak ke depan dalam sekejap. Pada titik ini,